Hai semua, welcome back to my channel. Uh, hari ini aku mengundang salah satu temanku namanya Intan. Hi. Intan adalah temanku yang juga uh, praktek the law of attraction dan dia sering banget nih kejadian menjadi realita. Nah, hari ini kita bakal sharing gimana sih caranya Intan sukses memanifestasi sesuatu menjadi realita. Oke? Okay? Let's get started. Nah sebelum kita mulai nih, uh, aku pengen tahu nih, Intan tuh kapan sih memulai belajar tentang LOA ini? Um, kalau dari LOA sendiri sih, aku mulai belajar itu sekitar 4 tahunan yang lalu sih Oke, 4 tahun ya? ya. Itu uh, baca buku atau nonton Youtube? Uh, aku nonton Youtube Nonton Youtube ya, ya belajar sendiri, otodidak ya, ya. ya? Setelah aku belajar dari Youtube, itu kalau aku mau mulai LOA, itu aku mulai dari seperti kayak visualisasi dulu awalnya ya, ya setelah aku udah bisa visualisasi aku nulis di buku nih oke okay. uh -uh. kayak scripting gitu kayak scripting ya. ya, tapi dulu belum tahu itu scripting uh, ya? belum tahu oh, belum, belum tahu ya jadi aku jujur nggak ngerti apa itu loa oh, Oke okay. tentang manifesting, semua itu aku nggak uh -huh. ngerti iya aku kayak apa yang ada di pikiran langsung ditulis di buku tapi itu memang selalu kejadian sih selalu kejadian ya? Sel ya. nah berarti dulu intan nggak tahu ya kalau itu namanya scripting ya no oke okay, jadi Gimana sih uh, biar teman-teman di rumah tuh terinspirasi cara intan nulis scripting di buku tuh seperti apa sampai akhirnya berhasil gitu? Oh, well, aku mulai dari pekerja dulu ya. Yeah. Jadi waktu itu aku masih bekerja di perusahaan biasa. Hmm. Jadi tuh aku pengen banget nih gimana caranya aku bisa bekerja di company yang bagus, gaji hmm. yang bagus dan yang dan itu di luar negeri sih. Okay. Aku pengennya. Jadi waktu itu aku langsung nulis aja di buku kayak. Aku pengen banget nih suatu saat kerja di perusahaan ini dengan gaji sekian dan di luar negeri dan mm. well after one week mm -mm. aku langsung dapat lowongan itu. Oke, okay. jadi uh, uh, selama one week itu intan apply -play ya? Yeah. apply ya, apply apply dan nulis tiap hari. Iya, yeah, karena kan diperlukan usaha juga oh, benar, nggak nggak yang tidur tiduran doang gitu kan. Dan itu nulisnya kayak seolah-olah sudah terjadi gitu. Yeah. Memang okay. udah benar bener divisualisasikan juga Dan akhirnya keterima di perusahaan yang... Keterima, keterima dengan gaji yang... Lebih Lebih ya? Wow mantep sih Karena dulu aku juga pernah nih scripting Aku nulis gaji yang aku pengen Let's say misalnya 15 juta ya Ternyata malah kita lebih dari yang kita tulis gitu loh Dan itu juga kayak gitu ya? ya sama oke okay. Dan kalau boleh tahu di negara mana nih? Di Abu Dhabi Abu Dhabi uh, United Arab Emirates yes. ya Nah yang pertama tadi kan soal kerjaan ya Tan, Nah ada gak sih hal-hal lain nih, biar biar teman-teman di rumah kayak kayak bisa uh, nyoba gitu ya Hal-hal lain selain pekerjaan yang udah terwujud gitu Ini yang kedua aku mau bahas soal pacar nih Oke okay. gitu. Waktu itu pas di Abu Dhabi sih, hmm. jadi itu aku pengen banget punya pacar yang hmm. rambutnya tuh blonde gitu hmm. Sama matanya berwarna, hmm. tingginya sama dengan aku gitu okay. Dan Jadi itu udah gak sengaja aku kayak nulis di buku God, please, I want, ya, dengan sesuai kriteria yang kamu uh, mau, gitu. Okay, Jadi, dan... setelah aku nulis, kertasnya aku simpan di lemari, di bawah baju, dan you know what happened after one week juga, Oke, okay. aku ketemu sama itu orang, bener-bener nyata dengan apa yang aku tulis di buku. Oke, okay. uh, itu ketemu di mana, Tutan? Itu di bar, sih. Lagi di bar, ya. kamu nongkrong gitu ya? Iya. Oh, wow. Kalau aku sih, uh, yang mungkin yang ketiga itu soal uang ya. Oke, okay, oke. Okay. Dari contoh ini, dari misalnya saat ini tuh aku nggak punya uang nih. Jadi aku kayak coba nulis di buku, coba scripting. Iya, scripting, terus aku meditasi juga, juga, juga ya, kayak. Iya, iya. Ya. juga sering meditasi hmm. ya, tentang itu. Terus aku coba kayak visualisasi juga. Soal aku visualisasi, ya aku nulis kayak di buku. Mm -hmm. Jadi pengen K banget nih, uh, kayak akhirnya aku punya uang segini nih. Tapi memang itu nggak cepet sih dapatnya tapi kamu percaya kejadian. kamu ya. harus percaya ya, harus percaya sih kamu ketika kamu percaya kamu dapat di sini ya. uh, itu kapan Intan kejadiannya soal money ini itu baru sebulan yang lalu oh baru sebulan oh, ya pas kamu di Jogja atau di Bali Jogja sebelum dan, ke Bali oke okay, by the way guys sekarang ini kita lagi di Bali jadi Intan ini finally pindah ke Bali dia dari Jakarta ke Abu Dhabi ke Jogja dan sekarang ke Bali oke okay, sekarang uh, coba Intan ceritain nih uh, kayak how much money uh, ka kamu bawa ke Bali katanya kamu bawa sedikit banget kan? sedikit banget Nah, ya. gimana caranya kamu tuh nggak panik dan kamu nggak desperate itu gimana caranya? Uh, jadi pertama kali aku ke Bali itu aku sama teman sih hmm. sama teman. jadi sama teman dan bener-bener uang yang aku bawa cash itu tuh hanya 500 di tangan oh seris. my god 500 500. ribu coba kamu mikir kamu ke Bali cuman bawa uang 500 awalnya <laughs> bayangin pasti <laughs> kayak panik, panik panik Makan, banget soal ini semua pasti yeah. panik. Mm -hmm. Tapi aku percaya sih. Soalnya sebelum aku ke Bali juga aku coba law attraction juga kayak skipping okay. di buku gitu. Karena aku yakin percaya pas aku di Bali pasti aku dapat kerjaan dapet. Dapet. Ya, dapet. Intan juga pernah cerita dia percaya bahwa dia akan ditolong sama orang untuk dapat kerjaan dan it's true. It's true ya. Yeah. It's true. Dan kerjaan ini by the way Intan baru dapat kerjaan uh, kemarin ya. Eh uh, iya. Yeah. Tiga hari atau dua tiga hari, hari kali? yang lalu ya, ya. E, Dan baru mau tanda tangan kontrak hari Senin besok ya, ya? Nah pasti teman-teman di rumah tuh banyak sih yang kaget juga Kak kok berani sih bawa uang hanya 500 ribu Untuk pindah ke Bali untuk tinggal bunga liburan ya Itu gimana sih caranya Karena yang aku tahu banyak netizen subscriber yang cerita sama aku Kalau mereka nggak berani untuk take a risk Bahkan ada yang cerita sama aku Tabungan dia ada 35 jutaan mm -hmm. Tapi dia nggak berani untuk ke balik-balik dia bilang katanya aku harus nabung duit dulu nih kak, selama satu tahun at least aku punya uang, misalkan let's say 60 juta baru aku berani untuk tinggal tapi gimana sih cara Intan apa ya, kayak berbagi sama teman-teman di rumah untuk tidak takut melangkah gitu kalau untuk aku pribadi sih, dari dulu gak pernah takut melangkah karena aku selalu yakin ya, modal utamanya sih yakin, okay. percaya yakin dan percaya itu modal utamanya okay. Jadi itu aku ke Bali memang bawa uang 500, pas mm -hmm. pas, pas banget tapi mm. aku nggak mau panik nggak mm. mau panik. Cuman teman-teman udah nanya sih nanti kalau sakit di sana gimana yeah. nanti kalau nggak bisa makan gimana gitu tapi aku percaya pasti ada aja yang bantu karena okay. kita hidup nggak sendiri dan itu bener-bener bantuan datang dari pintu yang tidak diduga-duga. Iya benar dan aku tuh gak kenal sama orang itu and suddenly aja tuh tiba-tiba mereka kayak bantuin aku kayak ngasih kerjaan nih gitu. Oke okay. wow. wow itu bener-bener ya kayak. The Law kan, you, be, uh, you attract what you believe, kan? Kamu akan mendapatkan apa yang kamu percaya. Bener. Dan itu benar ya? Bener. Nah, terus uh, ada lagi kegiatan tanya mau di-sharing ke temen-temen? Iya, ada lagi nih. Gimana? Uh, soal traveling sih, traveling. jadi kalau aku pribadi sih aku suka traveling ya. Oke. Okay. Dan aku tuh mikir di umur yang masih muda, gak punya banyak uang. Yeah. Gimana sih caranya aku bisa traveling ke luar negeri, atau gak usah kan keluar negeri, maksudnya ke kota yang ada di Indonesia sendiri gitu. Mm -mm dan itu tuh aku awalnya sih pernah gak yakin ya, karena aku hmm. gak punya uang sebanyak itu iya. dan aku coba nulis nih di buku, kayak aku nulis di buku, aku pengen traveling ke ke, ke kota mana aja, maksudnya ada di Indonesia gitu oh kamu bikin list gitu ya? iya aku bikin list apa aja ya. gitu iya, dan sekarang sih uh, jujur aku masih buat list juga untuk traveling ke round the world, iya sesungguhnya, iya aku masih make, buat list itu sekarang wow, meskipun sebenarnya kita gak tahu nih uang kita Kapan bisa ke sana gitu ya, Kita, yeah, yeah. ya kan? Tapi yang penting tulis aja dulu yeah. perkara itu kapan nggak usah dipikirin. Iya, soalnya, ya. yeah, soalnya aku nggak yakin waktu itu aku aku pernah liburan ke Turki nih. Aku nggak yakin okay. karena aku mikirnya well ini uang nggak cukup nih gitu. Tapi ternyata setelah aku scripting dan tahun depannya yeah, bener ke itu kejadian ya itu nggak cepet sih? Tapi nggak cepet step by step. Nah itu dia, itu dia yang yang uh, penting banget sih buat teman-teman. Jadi banyak yang uh, nanya juga kak. Ini aku udah scripting. Kapan ya kejadiannya? Jangan pernah nanya kapan, ya kan? Bener. Karena kita nggak ada yang tahu. Bener. Ada yang cepet, seperti yang Intan bilang, dia bisa memanifestasi dalam waktu satu minggu, tapi ada juga yang lama nih. Kayak butuh berapa tahun, butuh berapa Bener. bulan. Jadi buat temen teman yang baru mau nyoba scripting atau LOE, visualisasi atau apapun, nggak usah ditunggu-tunggu ya, kan Bener langsung aja apa yang kamu pikirkan tulis di buku Sudah. tulis kayak dibikin list semuanya nggak usah mikir kayak ini gimana caranya ya kan tan karena we never know if we never try ini selanjutnya untuk tentang villa ya nah, tadi aku udah cerita nih aku ke Bali cuma bawa uang 500 ribu sama temanku temanku ya. mungkin dia aku nggak tahu bawa uang berapa dan kita coba sharing nih dan aku pengen banget tinggal di villa yang ada kolam renangnya okay. gitu ya kayak kerja sambil liburan lah di ya. Bali gitu dan aku mikir nih, aku kayak panik, cuman nggak panik sih, tapi kena bawa uang 500000 mm -mm. jadi kayak impossible, impossible. orang mikir, masih itu impossible kan? Yeah. Dan secara nggak langsung, aku kayak coba nih usaha juga, nulis juga okay. scripting, mm -mm. dan you know what happened what happened? ternyata tuh aku bener-bener dapat villa dengan yang ada swimming poolnya itu murah banget dengan harga murah ya berapa murah tuh? Kira -kira. itu cuma dua juta bayangin villa di Bali dengan kolam renang itu cuma dua juta udah ada dapurnya segala dan ya dapur wifi listrik, listrik semua semuanya semua. udah dan wow. aku aku nggak percaya waktu itu tapi karena scripting aku coba percaya percaya gitu sih dan akhirnya terjadi ya terjadi banget nah kalau untuk teknik loa yang menurut Intan sangat powerful tuh apa aja sih nah, tadi kan kita ini udah coba yakinkan saat kita scripting ya ya yeah. Jadi kalian bisa juga untuk yakinkan diri kalian, mungkin dengan afirmasi gitu ya. Afirmasi ya, dengan afirmasi, kalian juga bisa yakinkan diri kalian setelah, setelah kalian scripting. Hmm. Kalau aku sih biasanya aku setelah bangun tidur sih ya. Hmm. Aku setelah bangun tidur tuh aku selalu takut tanganku di sini, ya kayak ngomong. Aku pasti bakal dapetin itu, gitu. Oke. Okay. Kayak, kayak, aku selalu ngomong kayak... Yeah, you, are woman, yeah. you are strong, you are... Sama, you are independent woman, you are strong, you are kind, something like that Benar banget, apalagi ketika kamu lagi feeling low, lagi kayak ngerasa worry, sedih hmm. atau apa Itu afirmasi itu powerful banget Aku sering juga kayak gitu, kayak misalkan deh, gak usah jauh-jauh, kamu mau interview Kamu pernah gak sih kayak afirmasi, I am strong, I am smart, yeah. I can get this job, gitu Iya, yeah, itu aku lakuin setiap bangun tidur Dan sebenarnya, justru ketika kamu baru bangun tidur itu adalah Uh, momen yang paling tepat banget untuk afirmasi Bener, ya kan? Karena uh, vibration kamu lagi tinggi, lagi tinggi. Lagi. Oke okay, guys, kayaknya video hari ini sampai sini aja Sharing-sharingnya uh, Buat Intan ada gak nih yang terakhir untuk diomongin ke teman-teman di rumah? Uh, untuk teman-teman Ya, intinya uh, Percaya aja believe, believe. Ya, yeah. Kalau apa yang kalian tulis itu pasti bakalan kejadian Betul-betul Gak usah banyak mikir Nggak usah overthinking ya. Dan nggak usah ditunggu kapan sih kejadiannya, nggak usah. Oke, okay. yeah, iya betul, lakukan aktivitas biasa ya. Oke okay, guys, see you in my next video. Bye. -bye.